Mobil listrik Honda E diluncurkan di Indonesia.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 PT Honda Prospect Motor, HPM, memperkenalkan mobil listrik Honda E di Indonesia yaitu Honda Battery Electric Vehicle, BEV, ini menyenangkan untuk dikendarai karena didukung oleh motor listrik bertenaga tinggi yang menghasilkan tenaga tinggi dan torsi yang responsif. Dipaparkan kepada pemasok di pabrik HPM pada Senin, tanggal 10 April tahun 2023, Honda e yang akan dipasarkan di Jepang dengan harga sekitar 600 juta rupiah ini memiliki tenaga maksimal 154 tenaga kuda, torsi maksimum 315 newton meter dan mendukung mode sport untuk berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu kurang dari 9 detik. Para wartawan berkesempatan menjajal mobil listrik tersebut di arena mini trek milik PT. HPM. Dengan tenaga dan torsi yang cukup, mobil listrik ini nampaknya sangat bisa diandalkan. Berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam, pengendara dan penumpang Honda Air Driver serasa terbang saat pertama kali menginjak pedal gas. Honda BEV ini selain irit, juga memiliki pengendaraan yang mulus dan stabil karena didesain dengan model distribusi bobot 50 banding 50 di mana bobot kendaraan terbagi rata di depan, tengah, dan belakang. Baterai juga dirancang secara efisien untuk menciptakan ruang kabin yang luas dan nyaman. Honda melengkapi produk BEV-nya dengan baterai berkapasitas tinggi dengan manajemen daya yang efisien. Untuk produk elektronik Honda, kapasitas baterainya adalah 35,5 kWh yang dapat menempuh jarak 220 km. Akib mobil diisi di bagian depan mobil dan dilengkapi dengan pengisi daya cepat yang dapat mengisi daya dari 0 hingga 80% dalam waktu 30 hingga 36 menit. Untuk meningkatkan efisiensi baterai, Honda BFS juga memiliki teknologi Single Pedal Control System, di mana teknologi ini menggunakan deselerasi untuk memulihkan energi listrik guna mengisi baterai saat pengemudi melepas pedal gas. Dengan kapasitas baterai saat ini, pengguna dapat menggunakan stop kontak 12VDC dan 230VAC untuk menghubungkan berbagai perangkat elektronik yang dapat dilakukan sambil mengisi daya. Selain itu, terdapat fungsi V2X atau v to 2-Grid Building and Home, di mana saat kendaraan terhubung dengan Honda Power Manager, kendaraan dapat berperan sebagai fixed battery untuk mendistribusikan listrik ke rumah, gedung, dan jaringan listrik lainnya. Tampilan interior mobil juga bisa menampilkan berbagai layar, seperti layar video game dan layar smartphone. Yusak Billy, Director of Sales Marketing and Business Innovation PT Honda Prospect Motor, mengatakan untuk mewujudkan visi elektrifikasi di Indonesia, Honda mempertimbangkan karakteristik konsumen Indonesia yang berbeda dengan gaya hidup dan lingkungan infrastruktur yang berbeda. Oleh karena itu kami memperkenalkan produk yang menggunakan solusi Honda E, Teknologi untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumen, lingkungan dan infrastruktur, setiap produk Honda e-teknologi tetap menawarkan fitur unik Honda fun to drive dilengkapi dengan teknologi canggih dan kegiatan yang ramah lingkungan, kata Billy.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 Billy mengatakan Honda berkomitmen untuk mengatasi tantangan lingkungan dan energi global dengan berusaha mencapai netralitas karbon di semua produk dan operasi perusahaan pada tahun 2050. Honda bertujuan untuk mencapai elektrifikasi 100% dari semua modelnya di seluruh dunia pada tahun 2040. Untuk mendukung langkah tersebut, Honda juga mengumumkan akan meluncurkan setidaknya 30 model elektrifikasi di seluruh dunia pada tahun 2030, dengan total produksi 2 juta unit per tahun. Namun Billy menegaskan mobil listrik Honda e-battery ini tidak akan dijual di Indonesia. Di pasar Indonesia, Honda akan mulai memasarkan dua model e-HEV hybrid tahun ini, dan produk elektrik lainnya, termasuk yang diproduksi secara lokal di Indonesia, akan menyusul di tahun-tahun berikutnya.